Ingat aku ketika kamu lagi senang Ketika kamu lagi lapang Ketika kamu merasa gak butuh Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah Lagi sempit, lagi butuh Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh Sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya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 Allah pasti Allah nggak akan ngecewain kita, nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji. Wajda salak ibadi anni fa inni Uji Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu.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 kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Penuhilah <tuh> panggilan Allah, dan berimanlah kepada Allah, supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbarullah, Labbaik ya Rabbi, aku penuhi panggilamu ya Allah, datang buru-buru, Wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hamba-Ku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, oh, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengalami, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Kul ya ibadih alladhina asrafu ala anfusih. Kepada hamba-hambaku yang banyak dosa Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa Yang melampaui batas terhadap dirinya di Udah banyak dosa Allah masih memanggil kita hamba Bahkan ketika kita melakukan dosa Diam-diam di malam hari Tidak ada yang melihat kecuali Allah Kemudian cuma satu malaikat yang mencatat Jangan catat dulu Mungkin besok dia akan bertobat Allah kalau kita buat dosa diam-diam Allah tutupi aib kita Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu Masalahnya itu-itu juga belum selesai Allah gak pernah bilang Belum selesai juga masalah yang kemarin Gak pernah Allah ngomong gitu Kayak berlarut-larut Kamu teh masalah gak beres-beres Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan Tetap aja hambaku ada apa Allah mendengar Dan bukan cuma mendengar Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia Setiap sepertiga malam Terus Allah bertanya Hal min dihajah Ada nggak diantara hambaku yang butuh sesuatu Sini-sini-sini Hal minta itu Adakah di hamba hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir. Adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita. Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah enggak berjasa dalam. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen. Terus setiap kita buat dosa itu jadi tinta. Sekecil ujung pulpen itu di hati kita.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 Dosa, karena pengen campurin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah, karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah bermuat, berbuat soal, amal soleh, karena pengen mengangkat derajatnya. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras?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 Colokan listrik Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lebih? Colokan listrik iman Adanya di dalam Majelis-majelis ilmu Sehingga kalau kita sehari ngerasa Iman kita lagi drop Kita harus langsung mencari booster iman Sebelum kita mengambil Pilihan-pilihan hidup yang berat Menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat pengen ngejalanin suatu tugas yang berat mau ujian nasional mau ngerjain skripsi mau ngelamar cewek mau ngeputusin pacar kan berat nih gimana caranya kita berani mutusin atau halalin kan dua pilihan berat nih putus atau halal kalau kita nggak bisa halal udah kita putus Yuk, kita belajar, la ilaha masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah gak ngecewain kita. Gak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa, yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah gak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Allah kasih kejutan yang paling istimewa, maka yang bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata Gomong sama Allah masalahnya apa Ya Allah, saya pengen nikah banget Bukan apa-apa ya Allah Saya pengen punya keturunan yang soleh-soleha Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya Saya Yang baik-baik sebutin, pengennya kita hajar kita itu apa Cuman ya Allah, saya kurang modal ngomong eh. Allah udah gitu Ya Allah, kurang modal banget, eh gimana nih ya Allah? Tapi kan engkau Maha Kaya ya Allah, bilang gitu. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia hmm. masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur, kalau kita susah di kubur. Siapa yang nolong kita di Padang Mahsyar Kalau kita susah di Padang Mahsyar Dan siapa yang nolong kita di neraka Kalau kita susah di neraka Di dunia, begitu kita susah Ada teman, ada keluarga, ada orang tua Ada orang-orang yang mencintai kita Di akhirat Yawma yafirrul maru min ahih Wa ummihi wa abihi Wa wa banih Likul limri'im minhum Yawma idin syahnu pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri